Halo Adik-adik, selamat hari Minggu. Oh ya, apa kabar ya Adik-adik? Nah, Kakak di sini mau mengingatkan Adik-adik untuk menyiapkan hati, pikiran, dan Alkitabnya sebelum memulai ibadah. Dan Kakak juga mau uh, mengingatkan Adik-adik untuk mencari tempat yang sepi, tempat yang nyaman supaya tidak terganggu fokusnya selama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo Adik-adik, selamat hari Minggu. Puji syukur kepada Tuhan karena berkatnya yang kita terima pada hari ini, kita boleh bangun dan beribadah PT pada hari ini. Semoga kita selalu dalam penyertaan Tuhan dan diberikan kesehatan. Nah adik-adik seperti biasa nih kakak-kakak memengenalkan adik-adik yang bertugas untuk hari ini. Untuk pembawa firman pada minggu ini ada Kak Gardin, untuk pemusik ada Kak Kelvi dan Kak Hosea, untuk Liturgos ada kita berdua nih ada Kak Gaby dan Kak Abel. Baiklah untuk menyiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan saatnya kita bersatu teduh saat dimulai saat teduh selesai kita mau mengangkat nyanyian pembuka adik-adik diundang berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung muda-mudi 128 ku diberikan Kidung baru Sukacitalah di dalam Tuhan Yesus Tak hanya di ibadah minggu ini Tapi di setiap saat ya Marilah kita awali ibadah PT minggu ini Dengan berdoa Kita berdoa Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan Karena bekatmu pada pagi hari ini Kau dapat membangunkan kami dengan nafas kehidupan yang baru ya Tuhan Ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan Yang akan melakukan ibadah PT pada hari ini Engkau berkati kami dalam mendengarkan firman-Mu nanti yang akan disampaikan Kak Garden ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini dapat berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami juga kakak-kakak lain yang akan bertugas pada hari ini, Engkau berkati juga diadilayan lain yang akan mengikuti ibadah ini, berkati mereka dan berikan mereka internet yang bagus untuk mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Hanya ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan menaikkan mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 27 ayat 1 sampai 3. Mazmur 27 ayat 1 sampai 3. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali ya. Nah, adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kak Gardin akan membagikannya untuk kita semua. Namun, sebelum Kak Gardin membagikan firman Tuhan, Maria bernyanyi kidung muda-mudi 126, masukilah. Selamat pagi adik-adik teruna, selamat bertemu lagi dengan Kak Darin sini yang akan berbagi firman Tuhan dengan adik-adik. Kak Darin yakin kalau adik-adik telah membawa Alkitab bersama-sama dengan adik-adik saat ini. Jadi sebelum kita membuka Alkitab kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan mengucap syukur untuk hari ini Engkau yang pimpin dan sertai kami. Terima kasih Engkau yang anugerahi kami pada pagi hari ini sehingga kami bisa bangun pagi. Kemudian kami bisa beribadah bersama-sama ya Bapak dengan keluarga kami, saat ini kami akan mendengarkan firmanmu biarlah kiranya engkau yang pilih dan supaya kami, supaya kami fokus supaya kami paham akan berita Injilmu, kami juga mau berdoa buat Kak Gardin yang akan menjaringkan firman Tuhan ini, supaya firmanmu saja ya, sajalah ya keluar kata-kata ke Gardin, terima kasih ya Tuhan dalam Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur amin mari kita buka kitab kita yang terambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika pasal 1 ayat 1 hingga 10. Mari kita baca sama-sama ya. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemerintahan Paulus Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu Usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu Kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita Dan kami tahu Hai saudara-saudara yang dikasih Allah Bahwa ia telah memilih kamu sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh roh kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat Berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh roh kudus Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Mekodonia dan Akaya Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Mekodonia dan Akaya saja Tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu sebab mereka sendiri bercerita terah tentang kami bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berada berhala, berhala kepada Allah untuk melayani Allah hidup dan yang benar dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati yaitu Yesus ia menyelamatkan kita dari murka yang akan datang, demikian pembacaan Alkitab. Oke, kita tadi sudah baca bersama-sama. Adik, kamu tahu nggak kalau asal kata Tesalonika itu berasal dari mana? Jadi Tesalonika itu sebenarnya adalah nama seorang gadis. dan Tesalonika itu merupakan sebuah ibu kota dari pelabuhan yang paling terkemuka dan sibuk di wilayah yang namanya Makedonia. Nah, Makedonia itu adalah provinsi di kerajaan Romawi. Jumlah penduduknya itu waktu itu ya, waktu ketika di Tesalonika ini diperkirakan ada sekitar 200.000 jiwa. Jemaat Tesalonika sendiri dibangun oleh Paulus yang datang ke Tesalonika melalui perjalanan misinya yang kedua. Akan tetapi, Paulus hanya tinggal sebentar di Tesalonika karena ada perselisihan yaitu dengan orang Yahudi yang ada di Tesalonika yang menentang Paulus. Akan tetapi, berita baiknya di kota Tesalonika ini, ini adalah pertama kalinya Paulus memberitakan Injil dan banyak pengikutnya dari golongan menengah ke atas. Tesalonika atau jemaat Tesalonika dipilih untuk menerima pemberitaan Injil melalui Rasul Paulus yang juga dipilih Tuhan dengan dramatis. Adik-adik pasti masih ingat ya dengan peristiwa Paulus dipanggil Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik disaat dia ingin menghancurkan orang Kristen. Malahan dia dipanggil Allah untuk memberitakan Injil. Dia dipanggil memberitakan Injil bukan ke sembarang tempat. Tetapi dia diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Suatu panggilan yang sangat spesial. Dan orang-orang kemana Paulus pergi, termasuk Jemaat Tesalonika, adalah orang-orang yang spesial juga. Hal ini membuktikan bahwa gereja Tesalonika berkembang bukan karena usaha mereka sendiri tapi karena anugerah Allah, dan roh kudus terlibat di dalamnya. Seperti tertulis di ayat yang kelima. Yuk kita baca ayat yang kelima. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh roh kudus, dan dengan suatu kepastian yang kokoh. jelaslah -jelas disebutkan ada kuasa roh kudus yang terjadi di situ. Nah, adik-adik, saat adik-adik menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, adik-adik adalah orang yang terpilih ketika hari ini pun adik-adik menerima firman Tuhan melalui IHMPT kagari juga berdoa supaya Roh Kudus bekerja di hati hati adik supaya adik-adik semangat supaya adik-adik dipenuhi rasa syukur bersyukur senantiasa akan penyertaan Tuhan walaupun situasi saat ini serba tidak menentu. Nah setelah jemaat Tesalonika menerima firman Tuhan mereka tidak tinggal diam tapi mereka memberi respon ya kita lihat di ayat yang ketiga kagari bacakan ya. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jadi ketiga respon di situ, yaitu pekerjaan iman, usaha kasih, dan tekun dalam pengharapan. Dalam pekerjaan iman, jemaat TesaloniKA udah tersebar tuh kabarnya kepada dari jemaat-jemaat di kota lain gitu ya. Kalau iman jemaat Tesalonika itu telah menjadi teladan bagi sesamanya atau bagi jemaat di kota lain. Usaha kasih dari jemaat Tesalonika juga ditekankan oleh Paulus di sini. Di sini Paulus menyebutkan bagaimana jemaat Tesalonika menyambut Paulus begitu rupa saat Paulus tiba di sana. Dan Paulus yakin hal itu dimampukan oleh kasih dari Allah saja. Nah, kemudian yang ketiga, Paulus juga menekankan bagaimana Jemaat Thessalonika itu punya pengharapan yang besar sekali akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Dikatakan mereka rela menderita dan hanya memandang kepada wajah Yesus sebagai pengharapan yang utama Kiranya respon dari Jemaat Thessalonika yang tadi kita sudah pelajari dapat menjadi inspirasi nih buat adik-adik teruna Supaya adik adik teruna dapat memberikan respon setelah mendengar firman Tuhan hari ini Adik-adik teruna dapat terus berpegang pada firman Tuhan sebagai pekerjaan iman, adik-adik. Yaitu dengan mengutamakan Tuhan daripada games, daripada TikTok, Snapgram, dan lain-lain. Tuhan adalah yang utama. Kedua, adik-adik juga bisa diharapkan untuk melakukan usaha kasih pada sesama. Gimana tuh caranya? Nah, usaha kasih ini bisa dengan hal-hal yang sederhana, adik-adik. Misalnya dengan menggunakan gawai tadi atau handphone teman-teman adik-adik untuk menyebarkan kebaikan, untuk menyemangati teman yang sedang sedih, atau oh, kalau kita lagi kelebihan kuota kita bisa berbagi kuota dengan teman-teman yang lagi nggak ada kuota tapi butuh kuota buat belajar, atau dengan menampilkan status-status, Instagram, -status, Instagram yang sifatnya menyemangati, bukan malah makian isinya. Melakukan usaha kasih dapat dilakukan melalui sosial media kita. Nah, buat teman-teman atau adik-adik yang ingin menjadi konten kreator atau YouTuber, buatlah konten-konten yang bermanfaat, yang memberikan edukasi, bukan isinya games aja atau isinya gosip atau apapun yang sebenarnya enggak berguna atau nggak bermanfaat buat orang. Dan yang ketiga, ke ingin mengajak adik-adik teruna buat terus memiliki harapan. Mungkin adik-adik sudah kehilangan anggota keluarga karena pandemi ini. Atau ada adik-adik yang lainnya yang orang tuanya kehilangan pekerjaan juga di saat pandemi ini. Situasi pandemi seakan-akan membuat kita hilang harapan Tapi Kak Gardin percaya Dan mengajak adik adikku untuk percaya hanya pada Tuhan saja Berharap hanya pada Tuhan saja Hanya kekuatan Tuhan yang dapat membuat kita bertahan Sama dengan lagu KJ nomor 332 Yang judulnya kekuatan dan penghiburan Kak Gardin bacakan ya liriknya ya Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan kepadaku Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku Demikian sharing firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhanmu, ucap syukur untuk pagi hari ini. Engkau telah memimpin kami dalam kami mempelajari firmanmu. Kami sudah belajar dari jemaat Tesalonika yang bisa memberikan tiga respon iman. Biarlah kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Kak Garden sudah membagikan firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 355 bait yang pertama dan ketiga Yesus Memanggil. Dengarkan bersama-sama warta PT berikut ini. Halo, adik-adik, ketemu dengan kakak lagi nih. Kakak lagi, kakak lagi. Nah, adik-adik, kakak mau menyampaikan warta PT untuk hari ini. Yang pertama, terima kasih kepada kakak. Layan yang sudah bertugas, kalian ingat gak siapa-siapa aja kakak lain yang sudah bertugas tadi? Nah, iya benar. Yang pertama, Ada kak Gardin baru? Uh, untuk liturgos dan pemusik Ada Kak Abel, Kak Kak Calvin sebagai gitaris Dan Kakak sendiri, Kak Hosea sebagai pemain kahon Nah, Kakak juga mau mengucapkan kepada adik layan dan kakak layan Yang berulang tahun sepanjang minggu ini Selama ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati Nah, Kakak juga mau mengajak adik-adik Untuk memberikan kritik dan saran melalui link ini Nah, adik-adik juga bisa memberikan persembahan melalui QR Code di sini. Nah, untuk warta PT yang terakhir yaitu ada SPT di tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi di channel YouTube GPB Shalom Depok. Jangan lupa ditonton ya dan di-subscribe juga. Sekian untuk warta PT pada minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah PT pada hari ini sudah berakhir. Namun waktu kita semua untuk memberitakan Injil Kristus baru saja dimulai. Adik-adik, dipersilakan untuk berdiri. Sebelum menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita berjanji bersama dari kidung Bunda Budi 125, Hidup Yang Jujur.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 Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ingat pesan ibu ya. 3 M: Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak dari kerumunan ya. Tetap juga kesehatan dan jaga kebersihan lingkungan adik-adik ya. Dan selalu berdoa agar kita bisa kembali beribadah bersama di gereja. Kami segenap kakalayan yang bertugas pamit. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.